Nikah mutah atau kawin kontrak. Sahih al-Bukhari nomor 4723. Ana Ali radhiyallahu anhu qala la Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam neha'an al-mut'ah wa 'an lahum zaman Khaybar. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai yang jinak pada zaman khaybar. Pesan Nikah mutah atau yang dikenal pada zaman ini dengan istilah kawin kontrak adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Nikah mutah adalah menikah dengan seorang wanita dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Nikah mutah sama dengan menghalalkan prostitusi.